Cuma roll ketemu lagi dengan saya Jaki di channel Jaki Zulfikar Production. Berhubung teman-teman banyak yang request uh, untuk dijelasin satu-satu alat apa aja yang saya pakai untuk editing, uh, langsung aja ya di alat apa aja sih yang ada di meja ini. Dan berhubung juga saya nggak tahu banget detail harganya, nanti kita tampilin aja di layar ya, daripada salah-salah. Nah, yang pertama mungkin laptop ya, laptop ini laptop mungkin jadul saya beli di 2014 Ini itu MacBook Pro LED 2013 LED 2013 Ini MacBook Pro, MacBook Pro LED 2013 Memorinya 8GB Harddisknya 256GB 15INs Udah Intel Core i7 udah itu saya pakai di bawah macbook itu ada cooler karena ini macbook jadul jadi suka panas kalau dipakai editing apalagi pas di saat editing 4K walaupun kita ekspor nantinya jadi full HD pun suka panas kalau misalnya kita syutingnya pakai 4 k itu layar saya cuman pakai ini layar itu sebenarnya layar zaman dulu saya untuk komputer cuman karena udah nggak dipakai jadi saya pakai maksimalin aja, jadi saya bisa ngedit pakai dua layar. Jadi teman-teman bisa lihat di sini layar untuk editing pun lebih luas. Saya pakai layar ini Samsung, Samsung SIN Master B1630 ini 15 inci juga kalau nggak salah. itu saya di alasnya pakai MOSFET ini, MOSFET itu tafware kalau nggak salah saya cari yang murah aja yang gak terlalu ini yang penting bisa untuk mouse enak karena kalau saya utang atik cuman pakai trackpad yang ada di sini juga kurang enak karena pakai dua layar kalau pakai dua layar enaknya pakai mouse kalau saya ya cuman cuma teman-teman bebas enaknya kayak gimana udah itu mouse saya pakai bawaan apple ini mouse mouse, per, mouse satu ya tipenya yang, yang pertama udah itu apalagi ya ini speaker saya bawa pakai speaker kalau salah, ini Eagle, Eagle made in Indonesia, Kera 2 tipenya. Saya suka kualitasnya. Jadi walaupun saya editing pakai headphone, tetap aja ntar di setelah hasil akhirnya atau sebelum ekspor itu saya cek juga kualitas di speaker eksternal, di speaker kayak gimana, di headphone kayak gimana. Soalnya suka beda-beda ya di oh headphone juga saya pakai Sennheiser HD 202 sebenarnya ini yang punya uh, teman saya yang Eko, cuman dipinjemin ke saya untuk editing karena Eko udah jarang edit lagi, jadi semua pekerjaan juga banyaknya diedit sama saya. Dan editing pun banyaknya di sini karena dari 2014 saya udah nggak pakai lagi Adobe Premiere Pro uh, dengan pertimbangan dan banyak alasan. Saya pindah ke Final Cut Pro, jadi udah gak pakai Premiere lagi. Jadi yang asalnya editing itu ada di rumah Eko, sekarang editing pindah lagi ke rumah saya. Karena kita baru punya MacBook Pro, MacBook baru satu yang pakai Final Cut Pro. Kita pakai Final Cut Pro, udah itu, oh iya. Yeah, uh, kabel kabel konektor Display Display Port ya karena ini masih display port lightning bolt gitu yang MacBook Pro ini. Jadi saya pakai layar ini layarnya kan kabelnya VGA. Jadi saya beli uh, display port tambahannya itu saya baru kemarin beli Ugreen karena kemarin sempat punya yang murah tapi di saat dipakai editing lama ternyata dia cut off si kabelnya rusak. Makanya saya beli yang rada lumayan harganya aja nggak terlalu mahal juga sih Saya belum mampu untuk beli yang mahal Cuman yang agak lumayan Saya beli Green Harganya ntar ada Teman-teman Soalnya ini enaknya juga bisa Ada colokan VGA Ada juga colokan HDMI nya Lalu itu berhubung laptop saya juga Masih 256GB Walaupun sudah SSD Saya pakai harddisk eksternal Dan saya selalu pakai MyBook Western Digital Atau MyBook WD ada yang 4 tera, ada yang 3 tera, banyaknya 4 tera ya. soalnya uh, ritmenya editing saya data itu semuanya di hard disk external. Karena saya nggak mau kenapa-napa juga di laptopnya kalau misalnya uh, lagi kerja tiba-tiba uh, memorinya penuh karena ini di sini juga sisanya cuman berapa ya? Sisa memorinya cuman 87 87 GB dari 256 itu riskan banget kalau misalnya kita pakai editing. Uh, udah, apa lagi ya? Udah sih, cuman ini saya beli di online shop aja kayak busa-busa uh, ini untuk peredam Biar nggak ngegema juga karena saya ada di sudut ruangan. Ini sebenarnya ruang keluarga. Saya pakai sudut ini untuk editing. Biar nggak keganggu yang lagi nonton atau apa. Udah. Udah sih itu aja belakang hardisk udah kabel-kabel sisanya belum ada tambahan lain uh, saya pakai udah sih ini cooler merek apa ya saya beli di internet juga udah uh, alat editing semua alat editing yang saya pakai sekarang untuk saat ini baru segini mungkin kedepannya doain aja teman-teman saya punya rezekinya dan bisa upgrade lagi, mungkin iMac, mungkin MacBook Pro-nya yang terbaru. Yang penting saya udah mencoba memaksimalkan yang saya punya dulu. Untuk video sekarang udah cukup dulu, cukup ya, soalnya nggak terlalu panjang lebar, ada alatnya juga nggak terlalu banyak. Jadi cukup dulu video kali ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk support kita terus, biar kita semangat upload videonya dan juga teman-teman yang tagar aku ke komentar minta dibikinin video kayak apa minta dibikinin video apa langsung aja tulis di kolom komentar jadi buat teman-teman stay tune terus di channel kita ini jangan lupa kalau misalnya video ini bermanfaat share juga kata teman-teman lain biar kita bener bener belajarnya juga makin banyak orang kan makin seru yang namanya belajar yang video kali ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.